Untuk tanda tangan, kita klik sampai kotak merah terlihat. Maka, ini kita gunakan untuk tanda tangan seperti ini. Caranya, kita tekan terus kita coretkan tanda tangannya seperti ini. ya seperti ini kalau sudah selesai kemudian kita kembalikan lagi terus pengisiannya sudah lengkap kita coba seandainya ini tidak lengkap kosong maka ini kita submit tidak mau karena ada Form yang belum diisi, maka harus diisi semua form harus terisi karena wajib diisi. Setelah terisi semua, kemudian kita submit, sudah selesai daftar hadir kita. Thank you, your response. Berarti data hadir kita sudah terkirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk bagi kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan kesehatan. Di sini masih bersama channel Bambang Surebno untuk belajar bersama berbagi ilmu kali ini tutorial yang akan saya sampaikan adalah daftar hadir online lengkap dengan tanda tangan menggunakan suhu form untuk itu dengan bismillahirrahmanirrahim mohon doanya semoga dapat sebagai amal ibadah Google Chrome kita bisa lewat Google Chrome, bisa lewat Mozilla. Untuk materi suhu formulir kita ketik di sini, yaitu alamatnya adalah suhu.com. Ya, suhu.com kita enter, maka muncul tampilan seperti ini nantinya. Ini masih Mencari. Yang perlu ketahui bahwa kita membuat ini harus secara online. Ini tampilannya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, muncul seperti ini. Kita klik akses suhu form. Kita akses suhu form. Kita klik. Oh. Uh, untuk pembuatan form lewat suhu harus lewat email kita harus sebagai persetujuan emailnya ini sudah muncul kita ingin membuat formnya maka mencari form baru atau new form ada kreasi formnya ada blank form ada template kita mencari yang blank form kita klik kemudian kita ingin membuat namanya form kita nanti kita beri nama apa ini kita beri nama form kita adalah daftar hadir KKG Madukoro kecamatan daftar hadir KKG Madukoro kecamatan Bogorjo harinya Sabtu 2 Mei 2020 misalnya seperti itu kalau sudah kita beri nama kita klik kreatifnya kita klik formnya sudah muncul itu punya nama emailnya bambang suripno Terus namanya data hadir KKG Matukora Kecamatan Bogorjo Sabtu 2 Mei. Terus ini tampilannya seperti ini sudah muncul. Kita mau membuatnya, kita start building itu untuk membawa tampilan di sini ada sebelah kiri basic file, untuk tengah untuk membuat formulirnya sebelah kanannya adalah from property untuk kelembabannya ada save akses entry ada body membuat pengaris setting dem, itu tuh bangunannya share itu untuk share hubungannya persetujuan dengan email kita supaya nanti ada konfirmasi nah ini contohnya masuk ke share nah ini formasinya tadi ada seperti ini kita kembali ke membuat dulu aja dalam pembuatan suhu form itu harus online maka kita harus uh, sabar menunggu ini sudah mulai start booting kita mulai membuat kita klik single lane kita tarik ke start building kita beri nama nama pertama adalah nama lengkap nama lengkap yang kedua nama lengkap sudah Ma, perlu ketahui terlebih dahulu kalau kita mengisi ingin wajib maka kita anak uh, formnya kita validasi dan mandatorinya kita centang yang kedua kita single line, data tunggal lagi beri nama unit kerja unit kerja unit kerja wajib diisi maka validasi di mandatorinya dicentang kembali nama unit kerja sekarang jabatan peserta KKG jabatannya kan banyak ada yang guru ada yang pengawas atau pemandu maka kita menggunakan ganda berarti bisa multiple choice bisa drop down terima kasih masih setia dengan channel Bambang Skripno belajar bersama berbagi ilmu Sederhana semoga bermanfaat Jangan lupa yang belum memberikan subscribe Like dan share masih ada waktu Mari kita teruskan tutorial selanjutnya Jabatan ada 1,2,3 Maka untuk merubahnya di property Di choice Jabatan yang pertama kita beri nama guru kelas bawah guru kelas bawah terus yang kedua misalnya guru kelas atas guru kelas atas yang ketiga misalnya karena ini ada pemandunya maka kita tulis pemandu Nah, tiga, kalau ditanya ingin lebih dari tiga, maka kita tambahkan lagi. Kita tambah, uh, misalnya pengawas. Misalnya, dibantu di pengawas, maka kita ketik "pengawas". Seandainya ingin lagi, ada kepala sekolah, kita tambahkan lagi sesuai kebutuhan yang ada di dalam kegiatan tersebut sudah cukup maka kita simpan di save kita save supaya jabatannya muncul nah, ini sudah muncul sudah untuk data tunggal menggunakan single lane untuk lebih dari tunggal bisa drop dan bisa multiple choice. Untuk jabatan ini wajib, maka juga nanti di mandatory. Kita cari validasinya. Seperti tadi, validasi kita cari, kemudian mandatory-nya kita centang. kita centang materinya. kemudian berikutnya form berikutnya adalah menggunakan segelain lagi yaitu tentang materinya apa materi kegiatan ini ya, seperti itu materi kita tulis materi juga wajib diisi maka divalidasi juga yang daftar hadir yang kita perlukan nama unit kerja jabatan materi sudah cukup agar daftar ini bisa sah maka kita membutuhkan membutuhkan tanda tangan tanda tangan kita basic file kita klik panahnya ke bawah kemudian adventure file kita cari yang namanya signature signature kita cari signatur kita klik kemudian kita tarik di bawahnya materi kita tulis tanda tangan sudah jadi tanda tangan juga wajib diisi maka juga di validasi di mandatory kita klik mandatory data kita sudah lengkap kita ingin mengecek kita lihat di access form bagaimana tuh hasilnya nah, ini tampilannya seperti ini Daftar hadir KKG Matukorok Jabatan Bogorjo Sabtu 2 Mei 2020 Nama Wanit Kerja Jabatan materi, Tanda Tangan Sudah lengkap Terima kasih masih setia Dengan channel Bambang Iscribno Belajar bersama Berbagi ilmu Sederhana semoga bermanfaat Jangan lupa yang Belum memberikan subscribe Like dan share masih ada waktu kita kembali ke show form Selesai, selesai semuanya tadi. Kita mencoba dengan bentuk bangunannya. Bagaimana tuh tampilannya? Kita klik the. Agar kelihatan bagus, kita sesuaikan dengan template yang ada. Kita scroll ke bawah, kita cari kita mencari di sini misalnya kita ingin mencoba bentuk yang ini cenang kita play kita terapkan Terus kemudian kita yes papernya kita yes nah ini tampilnya seperti ini yang sebelah kiri ada penjepitnya yang ini sebiasa Untuk tampilan ini mencarinya tadi di Demes kita mencoba lagi kembali ke Demes kita klik kita klik untuk mencari tampilan yang lebih atau yang lainnya lagi kita scroll ke bawah kita scroll ke bawah. Kita apply Kemudian kita terapkan Nah ini tampilan Ada tiga tampilan kertas Yang pertama seperti ini Biasa Kedua Ada penjepitnya Di kiri Yang ketiga Ini kertas yang warna seperti ini Nah ini adalah Tampilan-tampilan sesuai yang kita inginkan Untuk itu Ke Tampilan-tampilan ini yang kita pilih mana nanti kita tentukan. Ini kita keluarkan dulu semuanya. Seandainya kita memilih tampilan yang seperti ini, berarti home kita sudah selesai. Nah, ini sudah. Dataran tinggi Kaki Batu Bara kecamatan Sabtu Mei 2020. Ini sudah jadi. Ini tampilannya. Sekarang kita ciptu debat dengan menulis tatar. Kalian, bambang surmo kita isi karena ini wajib wajib maka wajib diisi. cepatan saya di sini karena saya guru kelas nah kita pilih itu kelas mata pelajaran kemudian materinya tiga misalnya ini kalau sudah semuanya tadi nama lengkap kita ketik, HP kita ketik, cepetan kita memilih materi kita ketik, terus sekarang tantangan. Nah untuk tantangan tangan ini kita klik dulu, klik. Nah kita perbesar dulu ya. Kita klik, nah, kita perbesar supaya kelihatan. Kemudian kita gunakan yeah. ya, ya, ya. Sudah sederetan Sudah Sudah Kalau oh, sudah pengisiannya lengkap, ini kita coba supama isinya ini nggak lengkap misalnya ini satu bulu nggak nah, lengkap, maka ini kita submit tidak bisa karena ada yang belum terisi, maka ini kita isi. Ya, 2, 3, Jadi semuanya harus terisi. semuanya berarti tidak ada yang merah berarti sudah selesai kita kita, kita kita nah thank you your response has been berarti uh, daftar hadir kita tadi sudah terkirim nah. sekarang kita lanjutkan berikutnya ingin mencetak ataupun menyimpan kita kembali ke al-entries kembali di al-entries kita lihat ada tampilan refresh print export dan ini melihat atau sesuatu hidup mencetak gunakan print Menyimpan pakai ekspor. Kalau menyimpan pakai ekspor, kita menyimpan ada ekspor data. Ekspor data ada muncul tabel seperti ini. Mau diekspor lewat CSV atau PDF. Jika CSV, CSV data setelah diekspor bisa diedit kembali namun kalau pdf data sudah tidak bisa diedit maka kita sesuai kebutuhannya kita mencoba dengan pdf kita simpan di dokumen kita simpan Kita cari dokumen kita, hasil simpanannya tadi. Kita lihat di file dokumen. Ya, itu ada daftar hadir KKG. Kita buka. Bentuknya ini adalah PDF. Berarti kalau PDF sudah tidak bisa diedit ulang. Ini tampilannya. Terhatir kakakki matukoro lengkap nama lengkap unit kerja jabatan materi dan tanda tangan. Ini ekspornya pakai PDF. Kita kembali ke form kembali ekspor ada dua. Saya ulangi lagi ingin mengedit pakai CSP cikaloh tidak usah tetap betul pakai PDF sudah jelas sekarang bahwa penyampaian kali ini daftar hadir menggunakan form Soho yang lengkap dengan tanda tangannya Terima kasih dengan setia masih bersama dengan channel Bambang Suripno dalam mengikuti tutorial kali ini dengan belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat saya mengucapkan terima kasih jangan lupa sebelum meninggalkan berilah subscribe like dan share akhir kata wabillahi taufik walidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.